Ya? Hmm. eh dari Siapa? Ayo. <laughs> Itu lagi box. Ya, Lihat hoki mu cah. Lihat hoki mu tuh siapa? Aku mau tau banget. aku udah ngambil. Terus aku lagi kayak, hmm, Aku lagi. Aku ambil yang tengah. <laughs> <coughs> ya, baru hidup. Satu. Dua. dua. kotaknya. <laughs> Lucu kan? Kayak kayak tuh, kayak tuyul. Nambah dia. Nambah tuyul. Kayak Casper tau Casper the Ghost. sehat, hmm. ih. Sandy Rose. Bus banget si timing-nya, guys. Hai. Sandy yang waktu tuh. Bajunya kapelan, guys. Selanjutnya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> nah, video. Halo oh. oh, oh, guys, Hello, guys. So, jadi kita sekarang lagi nyari Cisandra di hotel <SILENCIO> tahu hotel apa <apartis> nih? Namanya <SILENCIO> Ya, yes, sedih banget Cisandra. <SILENCIO> sombong sih santai mau pulang dia, iya kan sombong dia ntar pasti kalau udah udah pulang udah sombong udah nggak yeah. mau dikenal kelompok, ntar yeah. dia ntar dia left grup enggak, yeah. enggak enggak enggak kan waktu itu udah janji, dia udah lupa mana game, dia pasti ya oke dia, dia, okay. dia nggak left grup, nggak muncul, ya <tuk> <tuk> nggak aku muncul enggak, <tuk> aku <tuk> nah, enggak. Enggak. Enggak. apa aku nggak kenal ya, kan kita apa? kita muncul kita tekin yang banyak, tekin tiap hari, yeah. kurang ajar, ntar dia udah buka terus dia nge-tag lagi, <tuk> betul betul betul, yang salah lain semuanya nanti kalian, sombong. Candra katanya gak sibuk, padahal dia sibuk. Ya aku nggak tahu. Aku jujur aku gak tahu ya. Aku Masanya. kira tuh kayak hari ini wanita. Oh ya udah aku ketemu kalian. Terus kan Rain, Reka ya mau ngirimin aku makanan dan. Ini hujannya itu kayak mendukung gitu. Jadi Bianca nggak boleh pulang. Kenapa semua orang ngomongin kayak gitu? Iya. Nanti artinya tuh kayak begitu. Oh, sih. Sedih guys, sumpah. Guys tengah sebut terakhir. Hai, mari kita pernah ngomong sekali. Hmm. Udah, ada udah dari kemarin-kemarin. Waktu itu, nih, ntar guys, sabar ya, guys. Aku hapus dulu, aku filter. Konsur, aku cokelat. Gak jadi, kita boleh baik baik masih setia Paling bentar lagi, bentar lagi ganti. Tunggu, tunggu, first Persiapkan, <seksur> eh, tunggu, first update atau persiapkan. kita update persiapkan. Tunggu, Jangan lupa Tunggu, guys, persiapkan. Tunggu, guys, persiapkan. Tunggu, guys, persiapkan. Tunggu, guys, persiapkan. Tunggu, guys, sukses selalu. guys, persiapkan. Tunggu, guys, persiapkan. Udah-udah gak apa-apa Udah lah Semoga nih Sandra gak sombong di Jakarta Betul Jangan lupa ya, Ceh, rumah kita di dekat Soalnya si Sandra nih tipe-tipe yang misalnya udah kayak gitu tuh kayak sombong gitu Apa sih? Kio Tapi oh. tiba-tiba dari barbecue-an, dari exchange, tiba-tiba ada -tiba piano. Iya ya kan? Makanya Terus tiba-tiba nanti kita diundang ke rumahnya open house gitu kan Di luar rumahnya besar Amin kan? Amin kan? Amin Amin Nanti kan ambil yang BMW ya kan? <gir> mau Atau bisa ketawa. Atau ambil yang dompetnya pernah hilang gitu. <gir> Itu minggu Kenapa <Dibu> <gir> nah, kita berdua ini Kenapa sih jadi korban sama dia Bye bye Mark Sampai bertemu lagi Mark C, mau nikah sama Indonesia banyak Gapapa pasal jangan jadi pelakor <gir> Jangan ambil si dan ambil si S ku <gir> nah, ambil aja yang BBM BMW He -he -he -he -he. <gir> Ambil aja Gimana kakaknya Winju punya BMW juga <tuk> Orang heee <tuk> next day. Six hours later dated that night yeah oh <coughs> 이불 을걷어몸을 일으켜 번2번3번 자켓 오늘 모든 자를 올릴 것만 같아허 랑해, 새벽 이어 한입 에터 르노 우유 는 흰색 이